rising and I've been cold for so long, one touch and we're igniting, setting fire to Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi Amma Salam damai dan sejahtera Bagi kita semua Pertama-tama saya panjatkan Puji dan syukur Kehadirat yang maha pengasih dan maha penyayang Allah subhanallah wa ta'ala Yang telah memberi kita beribu-ibu kenikmatan Baik kenikmatan Iman Islam dan dan kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Ditambah lagi nikmat fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salam saudaraku yang Insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita ke zaman terang bertenang. Insyaallah menjadi syafaat dari beliau. Semoga salawat dan salam terlemparkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabat sahabatnya dan kita sebagai pengikut-pengikutnya di Baik saudaraku, hari ini saya akan memberi akan mereview beberapa unit kendaraan yang baru masuk. Insya Allah menjadi bahan rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Mohon saksikan terus sampai habis. Dan buat saudara yang belum subscribe, bantu subscribe, like bila suka. Semoga menjadi amal ibadah saudara semua. Baik, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita ada unit Daihatsu Xenia ya, tipe X Ideal Plus tahun 2011. Ini kita jual harganya sebesar 85 juta saja. Mobilnya masih mulus, Insya Allah nggak bekas banjir maupun gak bekas nabrak ya, saudara-saudara. bajaknya di bulan 10 kilometernya belum terlalu tinggi ya masih normal harganya 85 juta saja harganya masih sangat murah, mobilnya bagus banget. Untuk DP minimal DP 15 juta, angsuran di sekitar 25-an kurang lebih. 4 dikali 47 bulan. Baik, selanjutnya ada Avanza G tahun 2013 warna silver. plat ganjil platnya plat Jakarta mobilnya masih mulus Apansage tahun 2013 bertransmisi manual gridnya Grade B Kilometernya masih rendah ya 71.000 service record mobilnya bagus banget aman enggak bekas banjir enggak bekas nabrak sudah dual airbag ya saudara yang 2013 sekalipun Bang, makhluk bang. untuk body aman ya so, saudara, hanya lecet-lecet sedikit insyaallah saya rekomendasi untuk DP minimal 15 juta masih bisa angsurannya di sekitar 3,1an kurang lebih baik selanjutnya kita ada Innova baru datang nih Innova G tahun 2005 bertransmisi manual mobilnya masih bagus masih rekomendasi mesinnya masih enak Insya Allah nggak ada masalah platnya plat Tangerang kota ya pajaknya di bulan 11 berplat ganjil pajaknya masih murah banget Ini interiornya Ini saya jual 90 juta aja 90 juta, 97 juta Seorang saudara Insya Allah mobilnya rekomendasi Buat saudara semua 90 juta Innova G Tahun 2005 Bertransmisi manual bensin ya Ini mobilnya baru datang banget nih Belum diapa diapapain Lagi dibersihin Insya Allah menjadi bahan rekomendasi Untuk kredit pun bisa mini DP 20 juta Angsuran 23 sampai 2,4an empat puluh 47 bulan Baik ya saudara-saudara Apabila berminat Bisa langsung menghubungi saya Semoga menjadi bahan rekomendasi bos yang akan membeli kendaraan Saya ada lagi mobil Avanza G tahun 2013, harganya sama-sama yang tadi ya. Hanya saja ini warnanya warna merah, pajaknya di bulan November. Ya saudara, bodinya mulus, aman, nggak bekas banjir, tidak bekas nabrak. Masih sehat banget nih, kilometernya pun masih rendah. Untuk kilometernya baru mencapai 50. 58.000 ya asli loh service record loh dekatnya ada loh ya saudara Insya Allah mobilnya rekomendasi buat saudara-saudara semua yang akan membeli kendaraan untuk harga sama ya saya jual tapi untuk kredit pun bisa dp-nya sama untuk interior kita akan cek ya saudara, saudara bisa sambil dilihat interiornya ini mobil bagus banget loh saudara, -saudara. platnya plat Depok Bisa merapat langsung ke saya, dengan Deddy atau Derosa. insyaallah saya rekomendasi banget, ya, saudara. Ini mobilnya lagi dilapin, ini nggak dimasukin bengkel sama sekali, loh, saudara. Cuman dipoles-poles aja, dilap-lap aja, warnanya udah keluar, auranya udah. Subhanallah bagus benar. Oke, baik Saudaraku, apabila berminat bisa langsung menghubungi ya. Yang tadi saya info ke saudara-saudara. Oke okay, baik Cukup sekian dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya tutup wabahitofik Wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses sejahtera derosa otomotif